Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Derosa Auto. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan juga sudah menonton dan setia kepada channelnya Derosa Auto. Saya berharap channelnya Derosa Auto akan menjadi rekomendasi teman-teman untuk mencari unit-unit atau mencari mobil impiannya teman-teman.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 teman-teman kali ini saya akan berbagi stoknya punya virus auto sendiri nih ya ada apa aja sih ya oke okay. kita langsung aja ya nah di belakang ada Datsun ya Datsun go panca 1200cc transmisi manual ini yang tiga baris ya teman-teman pajaknya kebetulan bulan 7 ini sudah diperpanjang sampai 2023 ya. Kilometernya 90000 ribuan ya kurang lebih ya. Nah, warnanya warna putih, warna favorit ya teman-teman. Terus ini juga STNK-nya itu plat A Cilegon bernopol ganjil teman-teman. Kalau teman-teman mau nilai tahun nilai pajaknya itu kurang lebih sekitar 1,4 juta. Nah, peleknya sudah variasi ya, teman-teman. Jadi peleknya nih enggak standar biar kelihatan lebih bagus. Makanya nih peleknya diganti biar kelihatan tampilannya lebih gagah, teman-teman. Ya. Nah, ini dia pakai ring 15, teman-teman. Ya. Nah, profil bannya dia 1085 per 65 ring 15 ya teman-teman nah supaya Datsun Go ini lebih kelihatan gagah harganya berapa sih <guruh> harganya untuk spesial teman-teman dari Rosauto karena memang ini stok pribadi harganya 70 juta nego sampai jadi pokoknya dinegoin aja ya teman-teman <guruh> oke okay? nah bagi teman-teman yang minat silahkan Oke, okay, stok yang selanjutnya ini kita ada CRV teman-teman, tahun 2008, warna hitam ya, uh, platnya plat B, ya 160 ribuan teman-teman. Nah, untuk pajaknya kurang lebih sekitar 2,7 juta, ya. cat masih mulus, sudah siap pakai, ya. Ini kebetulan CRV-nya yang 2400 cc, teman-teman. Untuk harganya kita bandrol 125 ya. Masih bisa nego. Pokoknya nego yang terbaik harganya buat teman-temannya di Rosa Auto. Oke teman-teman Untuk di sebelah kiri saya Ada CRV, ya, Yang tadi 2400 cc Yang ini 2000 cc teman-teman ya. Nah ini tahun 2009 Transmisi otomatis, Kilometernya 60 ribuan Record teman-teman ya Nah terus ini untuk STNK nya Plat Jakarta Pusat Plat B ganjil teman-teman Tetapi ini sebenarnya warna silver teman-teman Cuma ini di cutting warna putih Biar kelihatan lebih elegan Nah kalau teman-teman mau ambil Atau mau beli Boleh silakan. nanti cutting stikernya kita rapihin Atau kalau mau kondisi seperti ini Juga boleh Nilai pajaknya itu kurang lebih sekitar 2,9 juta Teman-teman ya. Harganya dibanderol 135 juta Nego teman-teman ya. Oke kalau kita lihat body bodinya mulus, ya, karena memang ini sudah di cutting sticker. Terus, peleknya dia sudah pakai velg variasi, teman-teman. Ya, jadi bukan velg ori, tapi bagus, teman-teman. Pelaknya sesuai dengan mobilnya, ya. Mobilnya keren, peleknya juga harus bagus. Oke, teman-teman, next, selanjutnya kita. Kijang Innova, Ribbon Tahun 2017 nih teman-teman Diesel ya, Matic Nah, kemarin saya sudah disuruh untuk review ini Kebetulan baru hari ini sempat Ya, ini AC-nya berfungsi teman-teman ya Ini plafonnya mungkin sedikit kita bersihin ya teman-teman ya Karena agak kotor, mesti di salon Nah, ya untuk jok-joknya sih, semua sih masih ori ya teman-teman nggak ada yang dirubah, cuma memang Dari baris pertama sampai baris ketiga Joknya sudah dilapisi, semi kulit ya teman-teman Oke Kita ke baris ketiga ya. Nah ini juga harap maklum, karena Baru dapat teman-teman, ini bannya Karena bocor ya, jadi belum ditambal jadi dicopot dulu sementara nanti mau akan ditambal Nah karena ini juga nggak muat makanya joknya dicopot teman-teman Nah nanti kita rapihin Nah kebetulan untuk Innova ini Ini Innova -nya yang tipe luxury nih teman-teman Dia ada uh, garnish bumper ya di belakang Jadi bukan tipe yang biasa ini yang luxury teman-teman Yang membedakan ini di sini ya Oke kita lihat dia sudah ada kamera mundur, dua ya, titik itu bisa ya teman-teman, tipe G untuk buka pintu back door-nya normal, ya teman-teman. Untuk hidrolik, pegasnya juga masih normal, ya. Nah, ini kita lihat, ya, dia nggak turun, ya teman-teman, masih berfungsi normal. Oke, kita lihat paling agak baret-baret sedikit di sini, ya. Pintu-pintu semuanya kita cek. Ini masih normal ya, teman-teman. Nggak bekas nabrak. Atau nggak pernah ganti pintunya. Buku servis lengkap. servis record, teman-teman ya. Belinya di Toyota. Resmi ya, teman-teman. Oke... baru dapat belum dipoles belum diapa-apain ya untuk mobilnya ribbon Toyota Kijang Innova 2017 diesel ya teman-teman matic transmisinya pajaknya bulan 8 ya sudah diperpanjang ya jadi mobil ini siap pakai ya dibanderol seharga 290 juta diesel ya teman-teman ya Cakep banget kan harganya kan ya untuk kilometernya kurang lebih sekitar 180 ribu nanti kita cek sama-sama di review videonya dan juga ini mobilnya teman-teman uh, service record ya dan terawat ya 180 ribu pokoknya ini mobil sih siapa pakailah ya nggak ada masalah cuma memang karena pemakaiannya teman-teman jadi uh, ya baret-baret pemakaian aja lah wajar Yang pasti sudah kita cek, sudah kita inspeksi nggak bekas nabrak, tidak bekas banjir Dijamin teman-teman ya Nanti juga teman-teman lihat juga slide videonya Oke kita coba cek ke dalam yuk Alarm berfungsi normal ya teman-teman Oke okay, kita cek mesinnya kita hidupkan Oke okay. Aki-aki starternya juga oke okay ya teman-teman ya Berfungsi ya Aki juga masih bagus Interior juga masih original Agak kotor sedikit karena memang belum dibersihin Kondisi apa adanya teman-teman ya. Sarung joknya sudah ada Tapi mungkin ini agak sobek ya Jadi teman-teman juga bisa nanti ganti lagi Aslinya juga masih bagus ya dalamnya. Nah, cuma memang sarung joknya ini nggak paten ya teman-teman ya. Jadi bisa diganti. Oke. Nah, terus kita ke baris kedua teman-teman. Nah, untuk baris kedua dia uh, apa door trimnya ini sudah dilapisin uh, kulit ya, semi kulit ya teman-teman ya. Nah, ini kita ada Nissan Serena tipenya yang paling tinggi tipe HWS tahun 2013 kilometernya 117 teman-teman. Jadi kilometernya juga masih rendah Transmisinya juga masih oke okay. Transmisi otomatik Nah ini uh, untuk platnya bernopol Tanggerang kota Genap ya teman-teman Semua fitur-fiturnya juga berjalan normal lengkap Teman-teman Untuk harganya kita bandrol rp teman-teman rp itu masih bisa nego Pokoknya dikasih Ikutnya. Untuk fitur-fitur, semuanya sudah lengkap. Untuk Serena, ini ada TV juga. Pokoknya bagus, barangnya misinya otomatis normal, semua teman-teman. Oke stok selanjutnya ada Senia XE Deluxe tapi sudah di upgrade menjadi XE Family 1.300 cc teman-teman ya ini tahun 2011 ini yang periode terakhir untuk Xenia ini keluarannya kilometernya 150 ribuan teman-teman ya untuk platnya plat Tanggerang Kabupaten tepatnya Tiga Raksa, Bernopol Genap ya teman-teman Nah untuk nilai pajaknya itu Kurang lebih estimasi 2 jutaan ya teman-teman 2 jutaan Nah terus juga ini transmisinya manual Salah satunya stok di Auto yang transmisi manual cuma di Xenia Sama Datsun ya teman-teman Nah untuk harganya ini dibanderol 88 juta Nego keras pokoknya Tapi jangan keras ya bisikin aja. <laughs> Oke, okay, teman-teman. Nah, untuk body-body semuanya catnya juga masih mulus ya, cuma Nah, untuk bannya juga masih tebal, siap pakai dalam kota dan luar kota. Pokoknya jos banyak yang cari Xenia ini ya, teman-teman. Oke? Okay? Kalau misalnya teman-teman berminat, silahkan langsung kontak ke channelnya di Rosa Auto. Oke? Okay? Kalau gitu teman-teman, demikian Stok-stoknya di Rosa Auto Apabila berminat Bisa langsung kontak Oke, okay? Demikian teman-teman Sharing stoknya di Rosa Auto Kali ini ikutin terus Channelnya jangan lupa like and subscribe juga Kalau gitu jangan lupa Tonton channelnya Di Rosa Auto Oke okay? kalau gitu makasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh